Kalau suara mekanik bersihin karbur, eh, radiator gimana? Oh gimana, Fe? Tribur Terhibur Kakak Memang keren nih, banget. Tapi Ini udah saya pelihara dari tiga tahun. Terusnya yeah. meeting buat kasus pencurian, cuman akhirnya gue males ah. Hah? Apa emang? Soalnya kan kalau di Arab pencuri kan dipotong tangannya. Oh iya. Kalau di sini udah ketahuan pencuri duit rakyat, tapi yang dipotong masa tahanannya. Oh, ini iya? si, buat tamu juga ini. Aman sih, kalau menurut gue aman. <Jersey> Aman gak Pak Dika? Aman. Wah, ini jeruknya mewah nih. Apaan? Jeruk limo. Wah. Wow. Wah. Wow, mewah nih. Boleh maju? Boleh. Eh. Wangi banget kayak kuburan baru. Apa kok wangi parfum itu parfum? Wangi banget harum banget enak banget wanginya. Halo semuanya, dengan mataku yang aku akan menghipnotis kalian semua. Halo namaku Aucac. Wah. Namanya Aca. Pesan si Eh, kalian semua, tolong ya lihatin aku ya. Eh. Jadi kalau tadi kan Aca kalau begini, aw aw Kalau aku gini, leho leho leho. Andika ini Intel di sini. Saya Intel. Oh, intel. Ah. intel tuh ngapain? Kasih tahu Andika. Intel itu terdiri dari in dan tel. Nah, okay. itu dia. In, in itu di dalam, mm. iya. tel, tel itu memberitahu. Jadi memberitahu informasi ke dalam. Nah. nah, saya petugas BAP. BAP, BAP juga ada artinya. kayaknya berusaha yang memberikan yang terbaik buat kepolisian. Ah. Dan A -nya. Ah. Aku akan kerja keras untuk kalian semua. P. P. Buntos kepala aku. <laughs> Ini okay. BO, oh, ini beda. Okay. O, okay. o, okay. o, o B, Kalau kalau O kan office boy. Yeah. Kalau saya beda. O G, okay. O -G pun ada singkatan. Or orang. <laughs>